Baik hati, ini, ini mendiang suamimu kan? Ayahnya Sifam, dia sangat tampan. Dia bukan hanya ayahnya Sifam, tapi juga ayahmu Nandini. Aku tidak bisa memberitahu dia kau adalah ayahnya, tapi itu akan segera terjadi. Aku berjanji. Ayo cepat, Nenek Boyut sudah menyuruhmu cepat turun. Cepat ganti sarimu, lalu aku akan membantumu berdandan. Cantik dengan gaun ini Wah, kau kelihatan sangat cantik main dengan kembang api dari sel gelap itu besok mereka akan mengurungku kembali ke dalam sana aku bersumpah hasratku begitu memparah untuk membakar semua orang yang membuatku menderita seperti kembang api itu Hei, narapidana Siapa yang akan kau lenyapkan? Katakan padaku Hei, Badri Kau? Temanku sudah lama sejak kita bertemu Ayo peluk aku dulu <laughs> Apa kabar Badri? Tapi bagaimana kau bisa dipenjara? Kau selalu berhasil menghindari polisi kan? Selama bertahun-tahun Aku melakukan berbagai kejahatan untuk keluarga Kamal Tapi tidak pernah tertangkap sama sekali tapi kali ini, di Jodhpur, aku melakukan kejahatan kecil dan aku tertangkap. Sudahlah, aku akan bahas besok. Apa kau bilang? Besok? Ini tidak adil. Kita bertemu setelah bertahun-tahun, tapi kau akan pergi besok. Ya, aku mendengar kau ada di sini. Kau harus menjalani hukuman panjang. Tapi aku akan bebas. Tapi ini tetap kabar baik. Lagi pula, mereka tidak bisa menahanku terlalu lama di sini. Bagus, ini baru temanku. Baiklah, akan ketemu istrimu dan gambarnya tentang dirimu. Jika kau punya pesan untuknya, beritahu aku sekarang. Uh, pesannya, ya, yeah. katakan saja kepada Harki. Kalau aku akan segera pulang. Kau yakin? Sangat yakin. Bagus. <lacht> Baidoc dengan kakakmu Nandini Tapi kalian masih tidak menyadari hubungan kalian Semoga lain kali Kau melakukan ini Kau Akan melakukannya Sebagai saudaranya Nandini Tolong taruh pot di kepalaku Bu Tolong letakkan pot di atas kepalaku Hei Bu Harki Biar aku membantumu Badri. aku tahu segalanya Bu Arki. kemarin aku bertemu Ahirat di penjara Jodhpur dan dia mengirim pesan untukmu pesan untukku? apa pesannya Pak? dia bilang kau tidak perlu mencemaskan dirinya dia akan segera pulang ke rumah aku mendoakan hal yang sama kepada Dewi sepanjang hari Agar kunda dan ayahnya cepat pulang dan berumur panjang. Bu Harki, untuk berdoa kepada Dewi, maka kau harus mengunjungi kuilnya, bukan? Dengar, besok di malam perayaan cat, semua orang akan mengunjungi kuil dan semua orang akan ke sana. Aku dengar, jika kau berdoa di sana, maka apapun keinginanmu akan dikabulkan. Sungguh. Badri, Jika aku pergi ke sana dan Mendoakan kebebasan kunda dan ayahnya Dan umur panjang mereka Dewi akan mendengarkan doaku Iya, ya, tentu saja Dia adalah Dewi kan Jadi dia bisa memenuhi semua keinginan orang-orang Kalau begitu aku pasti pergi ke sana Kalau begitu bersiaplah untuk pergi ke sana besok pagi Iya, Pak Kalian tahu, aku lebih suka festival Bajduj daripada diwali. Kakak dan adik mereka saling mendoakan dan berjanji untuk tetap bersama. Benar penyihir baik hati? Itu sebabnya hubungan kakak dan adik itu sangat manis. Semanis hubungan ibu dengan anaknya. Hmm, ibu kandungku tidak pernah menyayangi diriku. Dia melahirkan aku lalu membuangku ke tempat sampah. buru-buru Kau sudah menunggu begitu lama Beberapa hari lagi bukan masalah Percayalah kepada Dewi Kakakku bilang ada kuil Dewi Cati yang sangat terkenal Jika pengikutnya berdoa kepadanya dengan tulus dia akan mengabulkan permintaannya Itu sebabnya mereka mengadakan Pekan raya besar untuk menghormatinya setiap tahun di malam cat. Semua pengikut Dewi datang. Jadi sebaiknya kunjungi pekan raya itu dan datanglah bersama Niboli. Berdoalah kepada Dewi. Jika Dewi menghendaki kebencian Niboli pasti akan hilang. Tapi aku sudah menunggu begitu lama, Nenek. Aku akan melakukan apapun untuk kasih sayangku ke kerikun. Apapun... dulu pada Dewi Cati penyihir baik hati mengapa kita berdoa kepada Dewi Cati Dewi Cati dikenal memberikan cahaya katakan siapa yang menerangi bumi matahari karena cahaya matahari ada kehidupan di bumi ada makanan dan juga ada air selama bertahun-tahun festival ini sudah kita rayakan dalam festival ini, kita memuji Dewa Surya dan juga Dewi Chati. Agar mereka bisa membawa kita dari kegelapan untuk menuju cahaya, pengetahuan, dan juga agar semua keinginan kita terpenuhi. Kau mengerti? Iya. Nah, ayo. Jalan dengan cepat. Jika selambat ini, kita akan melewati segalanya. Halo, dengarkan aku. Kami sudah dekat. Sebelum kami tiba di sana, terus awasi wanita tidak waras itu. Jangan sampai dia hilang di antara kerumunan. Apalagi yang bisa kulakukan, Pak? Wanita tidak waras ini berjalan dengan sangat lambat. Biarkan dia berjalan lambat, terus awasi saja dia. Pastikan tidak ada yang sebagus cakor baginya. Buat dia mempercayai itu. Sampai nanti. Baiklah Pak, aku tutup teleponnya. Ayo. Tak mengetahui boleh di sini, memikirkan dia membuat aku tidak bisa tenang. Ayo, Bu. Ada apa? Penyihir baik hati, aku baru saja melihat ibuku Bu Manggala? Bukan, ibu mertuaku, ibunya Kundan Tidak ada Kau pasti salah nak, mungkin kau melihat orang lain Aku juga berpikir begitu hmm. Ayo kita pergi